Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat, jumpa kembali dengan channel Urang Garut 9C. Kali ini acara ngabuburitnya kita jalan-jalan seperti biasa mencari tempat-tempat yang sangat indah. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan sehat selalu tentunya. Meskipun hanya video-video atau cuplikan-cuplikan yang saya sedihkan Mudah-mudahan dapat menghibur para penggemar atau pecinta alam pedesaan Selamat menyaksikan Thank <laughs> you. Tempat beristirahat orang, orang yang punya sawah, habis bekerja bisa istirahat di sini, sekadar minum-minum tepi atau makan-makan. Uh, kita sampai ke pinggir sungai nah, seperti terlihat airnya masih jernih bersih ini lokasinya berada di desa Kadongdong Kecamatan Banirwangi sahabat berhubung waktunya udah terlalu sore mungkin videonya dicukupkan sekian uh, mudah-mudahan menghibur dan banyak yang suka kalau suka uh, di subscribe supaya sampai kasih sampai jumpa di video berikutnya